malam kita sekarang membahas tentang perhiasan. Yap, ada banyak sekali di sini macam-macam cincin, kalung dan liontin. Yang pertama kita bahas adalah yang ini. Ini adalah batu alexandra, warnanya pink-pink gitu. Dia bentuknya seperti topas. Besar uh, sudah merupakan batu yang sangat jarang ditemukan sekarang. Yang kedua, kita bergeser ke kalung. Kalung dengan menggunakan blue sapphire di sini, ya. Kalung dengan batu blue sapphire. Dikelilingi oleh berlian-berlian dengan ukuran yang cukup besar, 0,3 karat per biji, menambahkan keanggunan dari eh, kalung tersebut dengan bingkainya emas kuning 23 karat lalu Di sini juga ada cincin. Yep. Cincin berlian. Ini ukurannya kurang lebih satu karat. Dibalut dengan emas putih. Ya, ini guys yang unik, guys. Ini istrinya Dewa Zeus ini guys Antara istrinya Dewa Zeus Atau Pemilik PLN nih guys Lambang petir guys Jadi bentuknya Lambang petir Dengan taburan Berlian Masih ada banyak lagi Beberapa jenis Cincin yang akan kita bahas di next video kita, dan ada satu lagi yang sangat menarik, guys. Yang sangat langka, sangat unik, akan kita bahas di next video. Jadi, tetap stay tune di channel kami, like, subscribe agar apabila ada video yang baru. Anda bisa mendapatkan notifikasinya langsung. Jangan lupa ditekan gambar loncengnya ya guys ya. Oke, sampai jumpa di next video guys. Selamat beristirahat.